Kali ini kita akan membagi trik mengejar Grand di si si Bosku. Coba perhatikan bet yang saya buat Bosku. Di sini saya tidak membuat bet tinggi Bosku, walaupun chip saya bisa bermain di bet tinggi. Kenapa saya membuatnya di bet 1,7m? Karena jika di bet tinggi mungkin udah tewas Bosku, karena putarannya yang sangat jelek Bosku. Oke sekian dulu info hari ini, semoga bermanfaat Bos-Bosku. Terima kasih. My mind is breathing